<SILENCIO> Asik, presentasiku hampir selesai Tinggal kasih foto pas papa lagi tugas Terus, jadi deh Wih, <SILENCIO> <SILENCIO> keren Sifah Abdul juga dikit lagi jadi nih Bapak Abdul insya Allah datang ke kelas oh. Jadi bisa nyeritain pekerjaannya Menjadi petugas pemadam kebakaran <San> wih, wih, wih. Hmm. Wah seru banget dulu Shiva pernah diajak sama Papa Shiva Masuk ke ruang operasi <San> hmm? Emang boleh masuk? Tapi pas lagi kosong ya Kalau lagi tugas ya nggak boleh Wah <San>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 Anusa, makan yuk. Aduh. Hah? Hmm? Ih, Kanusa sih buang-buang kertas lagi. membazir tau Kak? Hmm. <tik> Sorry, Ra. Hah? Hmm? Abah pernah mengajakku ke tempat kerjanya. Hah? Emang kapan Abang ngajak Kanusa ke tempat kerjanya? Hmm. Ih, <tik> ih. Udah jangan dibaca Ayo ngarang ya <lrisas> <Mi> Iya emang belum pernah sih rak Abis Nusa bingung Mau ceritain kerjaan abah kayak gimana Ya ampun Kak Nusa Emang gak tau abah kerja apa <m> -mm> Duh Ingat gak abah pernah bikinin roket-roketan Ah iya bener-bener rak Nusa ingat Terus pas malam malem, -malem